Terupdate dan terhangat Seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar Dimanapun kalian berada untuk mengawali Perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya kita mendapatkan Kejutan vitamin dan kabar Terbaru malam ini persahabat ya Kita lihat aja tentunya Abang Bilar untuk malam hari ini sedang karaokean bareng tim persahabat ya di Cianjur tepatnya di rumah Dede Alasi Kejora Ini luar biasa persahabat ya selalu membuat kita bangga dan bahagia malam ini Selalu memberikan kejutan untuk semua para fans persahabat ya ketika di live Instagramnya Bang Adlin Membuat fans tentunya ketawa bahagia melihat tingkah laku kegesrekan dari Rizky Bilar bersama tim Leslar Entertainment kita lihat juga persahabat ya Tentunya Abang Bilar lagi nyanyi lagu miliknya di Luar biasa Tentunya memang kelakuan dari Abang Bilar Tentunya tingkah lagunya membuat kita semakin ketawa bahagia Persahabat kita lihat Tentunya kelakuan dari Abang Bilar Yang tentunya membuat kita ketawa Persahabat ya handphone tentunya ketika live Instagram ditonton 17.000 orang, tentunya HP-nya dimasukkan ke dalam kulkas, persahabat ya. Ini memang luar biasa. Ini ada-ada tingkah laku dari Rizky Bilar, persahabat ya postingan tersebut juga telah diunggah oleh akun Leslar 114. Ada kalimat caption yang dituliskan, ya Allah 17.000 dimasukkan ke kulkas dasar asas jailnya benar-benar katanya ya. Memang tingkah laku Rizky Bilar tentunya membuat kita semakin ketawa bahagia para sahabat ya, Alhamdulillah kita mendapatkan kejutan dan Rizky Bilar malam hari ini terlihat sangat keren dan ganteng banget para sahabat ya, banyak sekali pujian dan hingga respon dari para fans mengenai penampilan dan tentunya... Luka Rizky Bilar terlihat sangat keren dan ganteng bersahabat ya Doakan yang terbaik Mudah-mudahan mereka selalu berikan kesehatan dan kebahagiaan Kita masih menunggu kejutan selanjutnya bersahabatnya. Mudah-mudahan ada duet malam hari ini Tentunya Lesti dan Rizky Bilar Tetap pentingin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian bersahabat mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar, Bang. Mio ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.